alright guys balik lagi sama gua Raffi di channel Raffi Kabiang pastinya mm -hmm. kali ini masih sama kontennya gue mau nge-reaction video-video horor pasti video-video horor. apakah membuat anda merinding apakah menyeramkan apakah biasa aja atau malah lucu Mari kita saksikan sama-sama sebelum -sama. itu jangan lupa di like di comment di subscribe dan di-share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian tahu dan channel berkembang thank you langsung aja meluncur ke videonya tanpa bacot-bacot ya guys ya wujur huh, pocong beneran cuy mulai sengit ya kan? ah mulai sengit ewey bisko bingung ya ada orang nih udah tahu nih tempat Hai begitulah ya lu ngapain pakai ngerekam-ngerekam memang dia nyari-nyari setan dia ditunjukin nah mulai sengit mulai Hai binalilah yuk yuk beneran enggak tapi dia ya? atau jangan-jangan temennya saya juga kayak kecepetan sih bentukannya bukan manusia itu ya Hai nyeramkan cuy kalau kalian yang kayak gitu gimana <tell> gua sih lari ya kenceng banget <tell> <tell> coba tulis di kolom komentar kalau kalian uh, yang ada di situ di kejadian itu apa respon kalian coba komen di kolom komentar Pocongnya terbang cuy Terbang cuy Cuma kayak bukan pocong sih Kayak Kayak baju gitu Pocong kayaknya ya Nah no, nah no, nah no. Nengok beneran cuy ini cuy bet. Dan... banget ya. Tiba-tiba dia deguk gitu. Eh. Lumayan lumayan. Cuma tadi pocong terbang sih. Itu lupa ya, yang ini aja lagi jalan tiba-tiba lihat ada pocong. Tiba-tiba terbang mengerikan banget sih buat gue sih. Sangat sih boneka juga, tapi yang boneka, oke. Okay. Kalau dia nengok, gue tampar nih. Oke okay, next, next, next, next. Mantep. Ada, ada apa? ada apa Pak? Ini nggak terlalu jelas ada apaan ya? depan sih, oh jangan ada orang ngintip cuy, jelas banget tuh, ini matanya nih, nih hidungnya, ini kepala nih, ini ada orang ngintip nih, nggak tahu nih, ini kayak orang orang gede sih ini nggak mungkin bocah nih, bukan sih orang dewasa ya, kamera lagi. dia mau ikut kan kayaknya tuh setan itu iya sih juga cuy Hai masalah cuma ngintip gitu dong enggak ganggu sih enggak sih tapi ya tetap aja males ya ketemu hal-hal kayak gitu ya Oke langsung next ada yang ngomong Saya sendirian di ruang Ada yang ngomong, cuy. Terus pada denguk kesini semua. Gak ada orang tapi. Cuy, cuy, cuy. Tadi kan itu saya sendirian di ruangan dan tiba-tiba ada seorang wanita cantik mengambil saya. Nah, lalu dia. Terus buat cari, cuy kepada penasaran, kok Oh ini Mike. Ini stand Mike. Nah, nyanyi Itu jelas banget sih. Ini kayaknya tadi dia lagi cerita set, cerita horor gitu ya. Kayaknya siapa ini datang gitu. Tapi juga, cuy, diikutin berarti dokter kayak gitu ya. Eh, nyanyi lagi, setan! Eh, lanjut, lanjut. Mana ada bayangan itu, mah. Eh? kalau ini ganggu baru gue takut nih yang kayak gini kayak gini nih ditarik cuy diseret, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. jelas banget bayangannya ya oh, cuma bayangan dong enggak enggak berbentuk apa-apa beneran enggak bener kalian guys coba tulis di kolom komentar menurut kalian beneran enggak itu mau bohongan ah settingan ah ah, ah ah ah yang lain Oke okay, lanjut next Plus Smart 2016 Oke okay, jadi kebuka Angin wajar ya Ayo okay. ada yang lewat ya wah oh, itu anjir ada yang lewat anjing mantap itu ya putih lana. ewe sih kayaknya rambutnya panjang gitu pakai baju putih masuk cuy tadi ada bayangan apa tuh masuk cuy, cuy. ini cuy ya. masuk cuy Di perkawasan orang nih, oh gawat, hilang cuy. Amazing, ini sih ganggu sini Ini sih, ini gua takut sih. bang cuy! tapi yang aneh kenapa di video ini atau ada cctv di situ? gue sih begitu paginya gue lihat cctv ada kayak gituan gue pindah gue pindah kota gue pindah negara <laughs> ngeri banget cuy next kalian lihat sosok yang tadi sedang bergelantungan bergelantungan oh shit ini cuy gue pikir tadi pohon doang jelas banget tapi ini bisa jadi baju doang gitu ya saya baju digantung gitu buat ngerjain biasanya ya kan Lalu kita lihat lebih jelas ada kakinya guys ada badannya ngeri banget kalian lihat sosok yang tadi bergelantungan seri juga guys tuh asli beneran eh, ini kaki dan ini kepalanya cuy ada ada gitu Bang dulu ini setan atau ada orang gantung diri gitu. Ada orang gantung diri masih itu mayat gitu. Biar lebih baik diturunin sih maksud gue eh, ya. Terbanting di situ terus membusuk. Apa kayak isi setan ya? Lebih memungkitkan setan gitu kalau mayat orang pakai baju kayak gini di mana gitu baju-baju nggak baju. mungkin dipakai sehari-hari gitu. Hmm. bagus nggak jatuh di atas mobilnya kalau jatuh kan nggak lucu banget jelas-jelas ya? oh, banget sih, itu jelas dan siang-siang anehnya yang siang gitu setan Pengen eksis apa gimana gitu, saya tanya. Masih mau lanjut, lanjut bos, lanjutkan. Oke, kita lanjut. Oke. Okay? M- nomor 1 kosong, Juni, 12 Ini apa? Manusia kan, bocah. Ini sama ini kan? cuma gerakannya aneh. enggak anak-anak main Kenapa? ini nggak jelas buat yang tadi dah ini yang kayak gini kayak gini nih kadang nih mungkin enggak percaya nih ini btw di dimana kayak di penjara ya ramean gini pada main kartu wajar lihat loh pada pocong oh, itu tadi ini nih pas nengok tuh tapi ini bisa orang didandanin sih encik ya, karena ini nggak HD ya simpang siur gitu bentukannya agak-agak nggak jelas sih dan dia biasa aja tuh yang tadi ngelihat, penasaran malah deh ini kayaknya bohongan deh BTW itu apa lemari atau kaca sih? Wih itu. lemari ya. Tahu ya. apa sih? Bocoran banget sih. Perin dong, rame-rame doang. Print. Jelas banget sih, emang nggak tahu ini orang atau beneran setan gitu. Untuk mukanya sih nggak bentuk orang ya, bentuk-bentuk makhluk lain. apaan lagi nih? <tuh> apa sih. kuyang, dia ngomong kuyang Oh itu pocong. Kenapa kameranya kayak gini dah? Ini boceng nih. Ngeget nih, ngeget nih. Btw ini orang mana ya Kayak orang Sunda kayaknya ya aman oh, muka orang sih itu kelihatannya deh Oke segitu aja video kita kali ini guys Menarik Menurut kalian mana yang Ini kayaknya beneran deh bang Ini kayaknya bohong deh bang Coba tulis di kolom komentar Karena gue juga nebak-nebak juga sih Bukannya saya tau atau apa Tapi gue ngeliat faktor lain Kayak bentuk muka, bentuk apa, bentuk apa, bentuk apa Kalau misalkan masih kelihatan kayak manusia Kayaknya manusia soalnya wajahnya udah yang hancur banget kan udah jelas itu bukan manusia ya gitu gitulah so ya yeah, jadi jangan lupa di like di comment di subscribe dan di share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian tahu biar channel gue juga berkembang so sampai ketemu di video-video selanjutnya dan jangan lupa di follow akun sosial media gue semuanya ada di deskripsi kalian tinggal klik linknya follow akun gua Terima kasih sampai ketemu di video-video selanjutnya